Kan. Mana ini kita Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? ini jarum? anda paling paling dia, ya. Oh. ya. Eh, ya. Di, cuma mau ambil vitamin. Aduh, tangan, bukan e, di sini cuma hmm. Eh, eh kalau ambil darah nah, kalau ini masih cuma lagi ini, nah, nah. bersih, mana mana mana. di situ di Eh, mana dingin tuh? Kok begitu Pak Rafa. begitu. yang merah Baik ini jaga Rafa. Ah. ini kimia farma oh sudah toh Maka, oh. <laughs> eh, posan, disana, jangan banding bandingkan mama dengan kita eh. Banding eh jangan bandingkan mama dengannya eh jangan Sudah sudah Sudah Sudah Jakarta. Mau nama mana? di sana. Ya sudah, begitu. ada ses dan cucu pak kita salah. Jalannya. perjuangan ini kita cucunya. Iya, Rafa. om-om um, Somo datang iya. Songo viral dengan anak. Oh, Rafa sudah aman, Pak. Oh, hmm. apa sama gua? Okay. Okay. nama dengan tanggal lahir itu, ah, nama tanggal dengan la... alamat. <tuk> Papa sudah jangan usah ingat-ingat. <guruh> 2014. Setelah sakit kok sudah tahu. Sudah di tanggal lahir baru nama baru apa? Alamat. Alamat. Alamat siapa nih? Yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kok banyak tangis itu. Banyak dari ya, pangkir, dokter, panggil komisi pangkir darah. <tuk> Sudah. Sudah. langsung sini orang dua. Oh iya, Aduh, jangan kuat lebih alamat, kan? ini sudah. ini ke berangkat? ini ada perundang. masih. ini promis dia dan Om Ruben on. mana promis? saya kita nak kau bandingkan kalau kalau kalau yangnya kalau nyait punya buatan dokter makanya buatan drone dong. Sudah mutung, sudah mutung. bapak. So boleh dia mau antar dulu, dia nanti kita antar Boleh, atau? Boleh. boleh. Cuma di situ ada kan? dp... pe. Oh, apa maksudnya? Dp partai? Oh, oh yang iya. mau dipikir sebanyak dp partai. Di mana? Ada di Gorontalo.